Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama Ada unggahan spesial banget di channel Youtubenya 3D Official Yang mana tentunya ada sebuah unggahan spesial banget buat kita semua Farah Fans, Lesti dan Rizky Bilar Ingin konsep rumah seperti The White House Puncak Persahabat ya luar biasa mudah-mudahan keinginan dari idola kita selalu terwujud dan selalu dilancarkan amin yarobal alamin postingan tersebut juga telah post kembali oleh akun Instagram leslarlove ada kalimat caption yang dituliskan Mudah-mudahan ya bisa bangun rumah kayak The White House puncak, gimana makan nggak nambah sampai tiga kali, orang tinggal mangap doang. Wow, <laughs> cute banget sahabat ya, doakan yang terbaik untuk idola kita, mudah-mudahan terwujud apa yang diinginkan oleh Lesti maupun Rizky Bilar. Keunggahan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggah spesial banget per ya di channel YouTube-nya Rizky Bilar yang mana sebuah pertanyaan: "Apa yang akan kamu sampaikan saat anak kalian berumur 17 tahun?" Jawaban Bilar luar biasa. Persahabatnya, di situ ada sebuah kalimat yang dituliskan: "Semoga kamu bisa menjadi seorang yang menginspirasi banyak orang, seperti ibu kamu." Ditujukan untuk Lesti, persahabatnya, dan Lesti pun menjawab. Kamu harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang seperti papa kamu. Luar biasa, tentunya idola kita selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Postingan tersebut juga telah diri oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Insyaallah Allah, nak kamu beruntung terlahir dari bunda dan ayah yang hebat. Masya Allah, bersahabat ya luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Instagram Silvia Aulia. Permata mengatakan dalam kolom komentar, "Masya Allah, betapa bangganya Leslar Junior nanti punya orang tua seperti mereka dari muda." udah menginspirasi banyak orang luar biasa, bahasa ya respon yang sangat positif dari fans selalu mendukung, mendoakan hingga mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar. ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggah spesial buat kita yang mana ada kabar persahabat ya Lesti Kejora tentunya dijuluki sebagai Indonesia Sweetheart persahabat ya. Dapat kado pernikahan 200 juta dari fans Boy William Takjub Wow, luar biasa! Masya Allah, ya, persahabat sahabat, ya, mudah-mudahan keberkahan barokah serta kesuksesan selalu diberikan kepada idola kita ini. Mudah-mudahan, para ya, dukung hingga tentunya doakan yang terbaik terus dari kita semua untuk Dedek Lesti Kejora dan Rizky bila Semoga tentunya jadi anak yang selalu baik. Yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ya robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar? Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.